halo guys balik lagi sama gue Wirman di channel gitar yang lagi-lagi sekarang nggak ngomongin gitar kenapa karena udah jelas ya kalau kalian lihat di layar kaca ini kotak-kotak apa ya Minecraft ya tapi Minecraftnya beda kenapa karena sekarang gue lagi main high pixel ya bersama dengan Josie Gaming Josie Gaming what up? <laughs> wardup wardup wardup Josi gaming bisa lihat ya ini ada di belakang gua dia lagi naik Sukimin ya itu Iron Golemnya dia, cer keren ya <laughs> Iron Golem dinamain keren-keren namanya tapi Sukimin nging, ini <laughs> tuh dia yang ada di atas tuh pakai baju Batman tapi kepalanya TV. Yeah. disini gue cuma pakai karakter pinjaman ya telanjang biru kotak tapi oke okay. sekarang kita akan bermain sama Juse Gaming ya apakah Juse siap? Yes. Wah siap dong. Siap ya. Hari kita main apa nih man? Sekarang ini kita akan bermain kebanggaannya gue ini adalah uh, spesialis gue ya spesialisnya gue adalah build battle. <laughs> build battle. <laughs> man the builder. Yes. Oke. Okay. gua adalah builder jadi gua akan bermain Uh, Bagus-bagusan build, tapi kita satu tim Jos. Satu tim? Ya, kita satu okay, tim, okay, kita okay. akan membangun sesuatu yang nanti akan default sama orang-orang Apakah bagus atau tidak, gitu ya Oke, okay, boleh nah, boleh boleh boleh. Sebelum itu juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe buat yang belum Dan konten gue juga ada di, sama bareng Jose ini ya Di channelnya Jose. jadi jangan lupa oh, okay. untuk follow ya, nge-subscribe ya, Jose Gaming Boom. anjay boom bener juga bener bener <laughs> subscribe, guys. subscribe subscribe subscribe subscribe oke okay, karena sekarang kita udah mau mulai kita akan masuk di team smot silakan juicy gaming team smot let's, let's go aduh render lagi kalau <laughs> <laughs> nanti ini gue cat buat gue masukin uh, nanti lah kalau udah selesai render gua baru oh udah mulai anjing, man what the fuck <laughs> udah mulai <laughs> lima empat tiga dua satu what the demo pirates, pirates? I... Oh, what the fuck aduh udah render belum belum cuy <laughs> belum bisa saya render what the fuck eh uh, kita mau bikin apa nih kita harus bikin pirate kita harus bikin muka gua ituin aduh Gue gak bisa ngapa-ngapain apa <laughs> Aduh sorry, Jos. Lu lo bikin bisa, lu gua enggak bisa, anjing. Pirate. Iya. Oh, pirate kita bikin kapal aja, kapal, kapal, kapal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kapal, kapal, kapal, kapal, kapal. kapal. Uh, gua pakai spruce plank. Lu pakai spruce. Oh, lu lu pakai apa? Gua pakai oak. Oh, ya udah, oak, oak, samain, samain. Oak, oak samain, samain. Kita bikin kapal melayang biar orang-orang bisa lihat. Heeh. <tuk> Bawahnya dulu kali ya. Takar nih kita kita bikin base dulu. Oke kita di sini mengetes bagaimana Wirman apakah bisa bikin builder skill builder Wirman apa dia berguna di sini? Sepertinya tidak. Masuk di sini di sini ada waktunya jadi guys ya. gue buat apa? atur si rama, ayo Herman, chemistry-nya harus kuarin. Oke oke oke, bisa bisa bisa yo bisa yo, bisa yo bisa yo ya bisa yo. Tuh bikinnya tumpul dua biji ya di depan okay. Ya, gua bikin bisa di bawah sini. Oke, okay, nice, sudah jadi. Gua tutupin ini ya. Ba uh, kita berapa menit sih? Oke 5 menit guys. <laughs> 5 minutes. Kita belum jadi apa-apa disini -apa di, <laughs> di base nya I wear mancha, yes. bukan the, the real builder, let's go Nah sorry sorry, gue sampai lupa ngomong karena mikir anjing <laughs> <laughs> Maaf guys Jadi kita sekarang lagi mau bikin, apa namanya, Pirates ya, temanya Pirates, Pirates Jadi ya. kita sekarang lagi, oh my god, malah gue hancurin Oke okay, kita bikin uh, Perahu, perahu bajak laut Kapal bajak laut Boom, let's go Kepal Bajak Laut itu uh, Gue suka nonton One Piece sih Harusnya sih kayak gini ya Harusnya ya, gue gak tau bener apa enggak Ya namanya juga, ini Builder ya Kita akan mau Menilai nanti, yang orang lain bikin juga Bagus apa enggak, ya kita jelek Tapi orang lain mungkin juga jelek gitu kan, gak apa-apa Kita Papa. vote Kita vote jelek aja <laughs> Nah, yang belakang udah Eh, depan sekarang Oh shit, 4 menit lagi gampang, masih ada waktu JAS yes. That's what I'm talking about Let's go Gila gila. Sorry banget guys, ini gua mikir keras ya anjing. <laughs> buat, iya, iya buat simetrisin. Kan. <laughs> buat kesimetrisin biar bagus gitu loh ya. Jadi jangan berkomentar anjing. <laughs> <laughs> <laughs> bentar, bentar, ini gua buat dulu. Buat layaran ya. Oke, ketopelan. Oke, enggak. Ayo, masa apa, kapal ini kita gak kayak kapal, co <laughs> masa sih kayak <Ke> sendal aja. <laughs> oh <laughs> yang, oke oke oke. Yang ini gua gak harus apa, tambahin di bawah. Apa apa gak apa gak apa gak apa gak apa gak apa, gak apa. Just just layar just. <laughs> oke okay, layar layar. Gua bikin layar, gua bikin layar. Eh, layar. Shit, gua layar besar besar. Ini ah shit. Gua tambahin detail aja nih di bawah. Oke okay, kita bikin layar ya guys. Ah, fucking shit, fucking shit. Jadi guys nanti ini saat semua orang yang lagi main di game yang sama sama kita yaitu temanya Pirates akan bikin uh, kayak gini juga apapun ya temanya Pirates mungkin dia nanti bikin orang yang lagi jadi bajak laut kita nggak tahu ya. Jadi seberapa pirate kah build lu? Nah itu yang menang. Gue, gue rasa sih kita menang ya kalau gue lihat dari kayak kayak gini. Ya iyalah, orang kita yang bikin aja. Hmm. Wirman the wielder, Jose the pvp duel waaanjuuu hahaha udah masih menang ga? Cepat deh untuk membuat sesuatu Wirman. anjing 2 menit lagi aaaah ini ga bakal cukup layarnya kayak tiaw hahaha <laughs> ayo just berusaha just berusaha Joss let's go gua berusaha dengan sekeras mungkin Wyrman gua juga mikir ini Aduh, gua Pikir keras di ya, anjing. Aduh mau ngasih meteris lagi buat amat deh gua nggak bisa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita, <laughs> kita, aduh, Waduh dua-dua, aduh. aduh. Oke. Okay. Layar udah cer jadi ceritanya di sini. Kita perlu uh, apa ya? Bikin anjing, layar. anjing. Ama apa ya? Kita cuma kayu doang lagi semua. Aduh, harus ditambahin yang lain sebenarnya. Iya, action-action lain. Wow, Jos, boleh juga. Uh, barel, barel, barel, barel. Masa kan? Boleh, ada? boleh, barel. Aduh. Oh nggak bisa ya? Oh barel tuh nggak bisa, cuy. Bisa ya? Hmm, hmm, kayu lain deh, anjing, kayu oak ok, Kayu lain, kayu lain, kayu lain. Gua, gua tambahin di bawah ini. Oke kita masih 40 masih punya 44 detik Wirman masih bisa untuk ditambahin sedikit di bawah sini lagunya Family Friendly banget Iya padahal kesannya tegang <tuk TIM> <tuk> banget anjing tegang banget Ayo ayo lah ayo lah Oke okay, bawahnya udah jadi guys. Boom, uh, tegang, tegang, sepuluh sekan manufakah? Patah, fuck. Ya saya imbang lagi udah gue lagi nanya lagi. <laughs> ah! Oh dia juga bikin yang sama. Oh dia bikin oh. airnya tai boleh juga. Oh dia juga. bikin airnya boleh, boleh, boleh. Ah, ya oke okay lah, bagus lah. Oh bawa base itu bisa diedit man? Base? -nya. Di... Oh ini kita ya. Oh jadi yeah, yes, kita, kita ini terbang belum cowo. jadi aja. <laughs> <laughs> <laughs> uh, tapi the pirate is real. Yeah, the pirate is real. Uh, uh, ini apa ini Ya oh, ini. ini orang. Ah, bang, ini ya. Poop. Nah, jelas ini. Nah, jelas ya. pup eh, <laughs> oh, pup. Apa, apa ini? Lu <laughs> <laughs> jadi my house. <heart. laughs> super pup super pup. <laughs> Wah wah wah, what ya, ya ini oke okay lah. Ya, lumayan bagus. Oh, Parah sih ya. Okay, okay, sih. Okay, okay. Cuman the bobs okay. is square like fuck. Oke. Oke, oke. Ini aduh gimana ya? Kecil tapi oke okay sih bagus. Oke okay sih, oke, okay, oke. Okay. Airnya ada, tuh islandnya ada, bahkan villager ada. Wow! wow. Anjing. This is the legendary one kalau menurut gua. Yeah, gua. Ya, ini legendary sih menurut gua. Gua ya. gua epic, gua epic, gua epic. <laughs> Epic, epic, epic Gila oh, tuh Parrotnya bagus Alah ini apa anjing Kotak doang, goblok <laughs> Gak bisa bikin Pop <laughs> Apa <jauh> kita jawab Parah <laughs> kita jelaskan Ini anjing Ini sih bagus banget Wow, dua oh, ya, Dua okay. belum jadi tapi Aku ya Belum jadi sayang sekali Oke, okay, pop Pop, pop, pop, pop. Eh, Apa ini anjing apa ini, nyambung ini, bawa <laughs> pedangnya what the fuck nah, pop pop pop, kurang bagus, kurang bagus. pop pop pop <laughs> nah ini agak juta oke lah, oke okay sih, ini oke okay okay sih oke okay sih oh iya ya pakai trapdoor aja gitu wah, iya ini keren banget aja iya keren banget ya Set. Oke, ledakannya terlalu berlebihan ya Man, kita second place Hah? Kita second place tadi Second place? Iya, kita second place Wow, hampir <laughs> saja ya <laughs> Tapi emang yang, yang juara satunya sih gila sih barunya yeah, Iya sih, itu keren banget sih Keren banget Oke, oke, kita akan bermain mungkin dua kali lagi yang Sekarang yang kedua nih ya Temanya apa? Kita coba lihat bagus banget, tadi tadi tuh sial sial bung, bung bung, bung bung, bung bung, sih bagus juga bung, bung bung, bung lumayan lah lumayan <laughs> lah lumayan ya panik bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, jadi bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, bung bung, iya, iya panik ini panik. Jadi sorry sore guys kalau misalnya ini gua bikinnya jelek karena gua builder yang gak dikasih jangka waktu ya. Kalau dikasih jangka waktu kan <laughs> jantungan, <laughs> keringetan. <laughs> kalau dari jangka waktunya kan kita bikin sama orang-orangnya Kalimantan. Sama orangnya kali, anjing. Nah, iya, sama orangnya anjing. Sama yeah, istrinya mana gue gua bikin. Itu <laughs> search keluarga. Ini. Keluarga gua bikin. Oke, 3 2 1, let's go. Superfood. Kita langsung superfood, apa nih? <laughs>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 Oke, okay, bahannya cukup, Sen Jadi, berapa? Kita gimana? Layout-nya? Eee, uh, langsung aja base dulu lah Senkastel ya? Senkastel ya, paling ya. ini ada satu bangunan yang utama sama satu kayak kast apa, menara kastil gitu Oh, gue mena bikin menara kastil ya? Nah. Oke okay. Sama jangan bikin kotak banget biar bagus gitu, kayak kesana estetik Oke okay. Fuck, ayo let's go, cepat aja nah. Gila gue panik nih guys, diem ya diem lo semua yang di rumah anjing <laughs> gue bener-bener panik Aduh, gak bisa nih gue nih Gue suka nge guys, cuman kalau kayak gini lama-lama gue lama -lama panik attack lama-lama Panik attack Ntar bersihin dulu bagian atasnya Lalu kita bikin pake yang chisel stone. BOOM! This is what I'm talking about, motherfucker. Di gurisi fokus untuk bikin apa nih menaranya, ya, yeah. menaranya. Ya, pasti orang berpikir kalau ih gak kotak biasa ini sangat estetik begitu, ya. Sama jangan lupa nanti ada ininya, jendelanya. Oke oh, jendelanya. Iyo, iyo. Wah ini lima menit cukup ini menara. Cukup banget. Saya nggak setel diisi biji Sering loh. Hmm, apa tuh? Di sini sering banyak yang ngeprank anjir. ngepranknya itu gimana? Jadi apa temanya apa? Tapi ntar mereka gambarnya kayak tit tititan. <laughs> sering banget Tai. Yeah, ya yeah, wajar, <laughs> wajar sih. wajar sih. Mereka banyak mungkin orang toxic juga di sini. Toxic dan panic attack juga mungkin ibaratnya kan. Panic attack ya. Seperti gua sekarang panic attack tangan gua sampai tremor guys. <laughs> Bikin kan Kayson keliling-keliling sampai tolol. <laughs> bisa dong bisa dong oh ya gue bikin berandanya dulu Mau oh, sama tangga anjing mampus lo semua bangsat gua akan menang anjing polisi salah tangga oke okay. nah, biasanya pakai tangga juga aja lah. gila gila gila gua udah pernah bikin menara anjing. Gua udah punya pengalaman bangun menara. Nah, ini aduh, easy easy lemon squeeze dan gua sekarang atasnya akan bikin kayak ngerucut gitu sih. Oke. Okay. Jangan sombong dulu Wirman. Sombong. Taunya, taunya kita yang paling, paling jelek anjing gak apa sekarang kita harus sombong dulu, gitu Lo nggak lihat ini sangat estetik kan, ya. Nggak mungkin kalah ini, kayaknya Kayak kalau kalah tuh, wah nggak mungkin sih Nggak mungkin ya, <laughs> nggak eh. mungkin ya eh. <laughs> Nggak, nggak, jangan, gue juga nggak yakin Ayo, bisa, ayo, bisa, ayo semua, ayo Bisa yuk, bisa yuk. Oke, kita ada 2 menit lagi nih. Uh. 2 menit, cepat juga. Wah, ini sih tangan gua pegel banget anjir bikin. <laughs> Semangat, Soal detailing sih gue gak ada obeng Kalau soal detailing gue gak ada obeng <tuk> <tuk> Sorry sorry, excited sendiri Oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay. waktu menunjukkan pukul 1 menit 11 Bisa yuk, bisa yuk, Salah masalah bisa sih Damn. aduh bendera, bendera apa ya bendera ya BANNER flag. Flag. BANNER BANNER warna merah oh bisa anjing, you use the block Gak ada flag kan anjing, Gak ada uh, wall wall wall wall, wall. chet chet Aku jelek banget lagi. Jadi jelek. <laughs> Nggak yakin. <laughs> sorry, uh, oke, okay. gini aja deh. Wah, 15 second. Fuck. Tuh, dia keluar. Nih, Pak. 4 3 2. udah kayak gini aja. Huh. <tuk> damn! Ternyata tower lu bagus, gue yang jelek. Ini <laughs> <laughs> apa? Ini, ini, saya? Apa ini? Oh, Wah, poop, ini mah super pup tahi. Super poop, tai. Apa -apa <laughs> super yang? poop. Ordo oh, builders, ya oke okay lah, oke okay okay lah, oke lah, oke okay lah. lah. Kecil cuman ya punya kita masih lebih gede. Kan dia pakai yeah. kayak di castle gitu. Yang... Apa hmm, ini? Apa ini? Oh, oke okay sih, orang ya oke okay sih. Sih, oke, okay. wah, ada bikin oh, pinggirnya naik. Oh. oh, dia ini pinggirnya, wah, gila sih. Iya. Ini op banget, eh. ya, ini gua bilang, buat soal uh, out of the boxnya, oke, okay. oh, oke." Okay. Tapi kayaknya di desert nggak ada pohon sih. Cuman ya, oke okay lah, gua ya. tuh <laughs> nah, bagus sih, bagus ya? Wah, ada airnya, uh. atau, ah, Tapi dalamnya kurang ya. Tapi dia ada ornamen-ornamen gitu man, ornamen kayak oh. lebih pinggir pantai Iya bener-bener uh, Ini apa nih? Oh ini Oh cuma pintunya doang Ya Pintunya doang nah. nah. Not bad, not bad nah. Good, oke okay, oke okay. Wah ada penjaranya, tuh kan ada bendera juga kan? Oh ini bikin bendera ya? Iya Oke okay lah ini mah, oke okay. Good, good Pakai erot soalnya boleh What? Kotak doang hmm. Aaaaaaah mm. So simple Terlalu simple JOSIE okay. GAMING AND SING FIRE This is so fucking legendary <laughs> The aesthetic <laughs> Wah bukan gua yang menang Anji Oh yang menang Oh yang menang ini? What the fuck? mungkin kan ada airnya juga kali ya, sama pohon oh, sih kita ya. juara 5 anjir ya maksudnya juara 5 ya kita juara 5 padahal kita <laughs> bagus banget anjing, sandcastle ya, Juara itu oke, okay, next game, 5, game. 4, 3, 2, 1, let's go ayo final game masa apa nih? Sih. dragon skeleton, skeleton, dragon skating ah, ini pada skeleton naik iya, yang gampang Trion. sih, yang gampang Bang gua dragon anjing jing enggak okay, susah banget tai. Oke okay, oke, okay, naga Cina lurus doang jos. <laughs> naga Cina lurus doang Enggak <laughs> enggak warna oh, hijau, warna oh, hijau. Oh, oh, warna merah aja. Warna apa ya? Merah ya? Merah aja merah. Oh gua gua tahu Nether Gold Ore. Anjing enggak bisa tai. Crimson. Enggak bisa juga anjing wall merah bodo amat. Ya. Oh. Gua tahu wall merah sama kuning. Let's go motherfucker. Wall merah Wall. Wall Wall merah sama kuning Oke okay. Kita bikin, bikin uh, naga itu melikuk-melikuk Kita bikin layout yeah, dulu Iya iya Gak Nggak, gue bikin base-nya dulu kayak tulangnya dulu Ini gue akan bikin kayak ngeliat-liuk. Iya yeah, kita Berarti ngasal aja ngasal Iya yeah, ngasal dulu aja Eh lu kemana just? Oh salah <laughs> Salah <laughs> Gue udah okay, bikin ke sini Sana. oke okay. Udah benar? Nanti kesini Oh, ini kok, ini, ini sebelah sini kekurusan. Iya. Nah, habis itu sekarang tinggal pala nih yang susah nih anjing. Oke, Wirman bikin itunya. Gue bikin detailingnya di sebelah sini. Boleh, boleh, boleh. Anjas, boleh juga kita bikinnya sekarang bikin palanya dulu deh Anjing Bikin pala gimana ya Gue bikin kakinya ya mana? ya boleh, boleh boleh boleh Aduh pala pala pala Itu oke harus kayak gini Kenapa kayak ceker ayam anjing <laughs> Aduh oh, Cek banget sih Tahu ini kalau pikirnya bagus apa enggak anjir. Kelihatannya dragon sih anjir. Atau masih... Ya, yeah, oh no, nice! Nice dong, nah... Oh, wow, wow, wow, wow! Boleh juga, boleh juga. Matanya jangan kuning <laughs> dong, man. Oh, jangan kuning ya? Yaudah, ganti-ganti. hijau misalnya, atau apa. hijau uh, uh, matanya itu... Itam aja, itam. Boleh, boleh, uh, boleh. Itam. Wuh! Tegang, anjing! Hmm... Sorry Kak, gua lagi record Kak anjing. Oh, matanya hitam ya. Harusnya matanya yang terang sih. Apa nih? Eh, uh, hijau gitu. Eh, uh, green. Coba coba. Green ya. Eh. Aduh, jatuh gua anjing. Oh, gini bener. Ya, sama kumis. Naga Cina anjing Yoi. Orang biasa naga naga yang keren Naga Cina bangsa Yang gampang sih. Ah udah kuning aja lah just, matanya anjing Apa ya warna yang bagus ya tahi cover cover paling. <laughs> Hehehe. Aduh saya pake susah banget lagi dua menit bisa nggak ya? salah. Eh, usah deh, enggak usah pakai, enggak usah pakai sayap kan agak Cina. Oke, oke, oke. Kita kaki-kaki kaki-kaki Gue bikin kaki. base-nya nih, gua bikin base-nya. aja, saya aja, saya aja, bisa bisa bisa. <laughs> Guys, mulai kelihatan boom. <tuk> <tuk> Sumpah gue serius banget guys ya maaf nih kalau gue diem doang ya, anjing Jangan banyak komentar anda semua. apa yang ini tangannya dua itu tang? Hah? cakar cakar oh cakar ayo, ayo. Wah, mantep banget mantep banget the dragon ayo, bisa bisa bisa yuk bisa yuk 40 detik lagi 40 detik lagi diam semua diam ya tenang anjing jangan berkomentar Atau apa? Hah. uh oke. Okay. Sebenarnya ini kelihatannya kayak kadal, sih. <laughs> iya, ternyata kok <laughs> kegedean. Atau badannya yang terlalu kecil, yang empat tiga dua satu lah. Ini naga kita, naga, ya? Naga, naga. Oke, okay, <laughs> naga. Oke, okay, naga. Naga itu kecil. Siapa yang mau? Siapa yang Wah, Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? ya yang mau? Siapa yang mau? ya yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang Obel ya babi. belum jadi, maaf sekali. Super pop karena belum jadi, ya, super pop. Ya, pop, <laughs> apa ini? Udah gak nyambung jelek lagi. <laughs> super pop, pagi apa sih? Super <laughs> pop, oh shit, oh ini kayaknya mau bikin babi, tapi ini dragon gitu. Iya, iya, iya, masih lebih bagus lah. Oh. Yeah, lah, oke. Okay, yeah. oh, wah, apa ini? Hah, naga apa ini kotak-kotak? Kurang-kurang kurang. Ini Zhong. Jelek, jelek, belum jadi Perpuk WOOOOH wow. THIS IS SO FUCKING legendary. <laughs> <laughs> Gila lu keren loh Gila apa lu <laughs> Sebenernya gua sedih nih <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yang ini bagus lagi tadi ini, ini bagus sih ya ini bagus sih Ini epic, ini epic Epic, epic, epic. Bagus, bagus, bagus, bagus Ini gua setuju sih Apa okay, ini? Apa ini? Ini ya apa ini? Taai, apa ini? Pop ini mah. Aduh, ini mah ma, tempat mania ya Dragon. <laughs> pop ini Super pop. Ya, tadi yang makan Kita juara berapa? Kita juara berapa Coba lihat juara berapa kita. Cara lihatnya gimana? Di ini, di situ ntar muncul. Oh, liat top. Liat juara berapa. Tapi kita top 3 challenge sih. Oh, kita juara 3. Kita juara 3 ya. Oke, okay, oke. Okay. Makasih. Gila. Sih. Oh, <laughs> Gila. <laughs> yang tadi bagus sih yang terakhir, it, naga hitam itu walaupun ga berdiri, ya, anjing yang mau tiduran tapi bagus sih iya, hitam, aduh hitam ya bagus gitu. <laughs> kita mikir, Lalu, mikirin naga cina, naga cina, naga, cina. <laughs> <laughs> naga yang kayak di disney mulan jadinya oh iya <laughs> namanya nah, lupa gua apa oh lu pake apaan itu? kepala <laughs> oh, Jason, gue. celana vampir sama sepatu skeleton eh? <laughs> Oke guys gitu dulu konten gua kali ini bersama dengan Josi Gaming ya di Build War ah, aja Jadi okay. ya, emang kita tuh sebenarnya buildnya tuh bagus-bagus, cuman orang tuh tesnya jelek aja jadi ini kita <laughs> di, <laughs> kita di vote nya tuh yang jelek-jelek gitu ya. Tidak bisa kelas sempat juara dua lah ya. <laughs> ah iya bener ternyata emang setelah di review ya ini beneran serius kita pernah tadi itu juara 2 sama juara 3 ya sama juara 5 ya top 5 lah, kita selalu top 5 ini adalah iya, pertama iya. kalinya gue main build ibaratnya. ibarat ini langsung top 5, gimana gak Wirman the Builder ya gak ya gak sih? Gila gila gila, <laughs> gila gila gila gila <laughs> gila ya ngatain lo awas anjing <laughs> terima kasih untuk sudah menonton konten kali ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe gua dan juga Josie Gaming keep rocking and headbanging peace out Wirman, cabut dulu Mantap sekalian uh, forever. Uh, Jose Gaming, Jose Gaming. Yo yo yo yo. Please please shoot the gripper to the sky. What the fuck is that? Eh, let's go. <laughs> let's go. Dia jadi itu ya. Wow. Oh. <laughs> <laughs> Literally dia memang udah keluar. Oke okay, oke. Okay. Terima kasih. Oke okay, thank you Wirmansyah. <laughs>